Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini Kita ke unggam pertama persahabat ya Kita lihat di akun Instagram Bapriari Satu jam yang lalu nih Mengunggah sebuah postingan foto persahabat ya Ini momen ketika berjalan resik di acara Cinta Abadi Leslar Ada kalimat caption yang sungguh luar biasa Yang membuat kita ketawa bahagia juga Bang jadi menuliskan wali kelas lagi mengatur anak-anaknya Biar pada semangat, biar pada gak lupa sama apa aja acaranya yang udah dipelajarin Soalnya cuma satu yang sulit dilupain yaitu pelajaran mencintaimu Iya <San risiko> Asais Ujung timun haha kata bang Deri persahabat ya antv yuk yuk cinta apa di Leslar no 830 dan 1530 di antv persahabat ya aduh pak wali kelas nih tentu sedang mengatur semua siswa siswanya persahabat ya biar nggak lupa pelajaran nih ini cute banget persahabat makin gak sabar aja kita menyaksikan tentunya rangkaian Cinta padilah leslah mudah mudah-mudahan dilancarkan Dan tentunya disukseskan Kita lihat para sahabat, ada sebuah banyak sekali komentar yang diberikan yakni dari Bang Ariel mengatakan Kirain tadi kepala asrama Cilandak Katanya ya Hahaha Selanjutnya para sahabat komentar diberikan dari akun Adi Sky 99 Mengatakan siapa wali Wow Masya Allah para sahabat ya Memang Bang Deri ini sibuk banget nih, tentunya ngurusin semua acara Leslie dan Preski pilar. Mudah-mudahan berikan kesehatan dan kebahagiaan. Berikutnya kita lihat juga persahabat yang mana makin gak sabar tentunya nunggu menyaksikan acara cinta pada leslar, luar biasa, lepas lajang nanti sore, tentunya standby terus nih, persahabat ya kita melihat postingan ini, tentunya makin gak sabar, ada sebuah cincin Masya Allah, luar biasa persahabat ya, makin gak sabar buat nanti sore, intip dikit nih entar acaranya kayak gimana untuk acara kakak dan DDLST yang lepas lajangnya jam, ya, persahabat ya, saksikan terus, 15.30 hanya di antv ofisial kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat yang mudah-mudahan ada kabar baik hari ini Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh